enggak nah, yang bisa batas, ya, yang mulia ini tempat cari pengadilan cari ya, keadilan ya, kebenaran ya sudah bisa kita tunda nanti mulia kalau kurang waktu kita yang selebihnya keadilan ini jangan-jangan direduksi nah, maka bagaimana asumsi yang masakik tadi yang tidak dasar ilmu dihadapkan dengan hasil penelitian yang sampai tiga tahun meneliti dengan jelas dan berani diungkap ini palsu kok anda jawab dengan masasi apa ilmu masasi anda itu apa? Modal iya apa, ya, apa apa masasi? Nah jadi menurut saya kalau memang sudah terjadi penelitian memang ijazah presiden itu palsu kenapa harus dikeluarkan dulu di keluar, keluar media? kenapa tidak dipencurkan atau dengan legalitas yang meyakini bahwa kebenarannya itu absahannya secara kejualan itu kan harus dilakukan, baru kalau memang sudah absah. Ya, itu kan sama-sama asumsi jadinya saya berasumsi, orang yang mengatakan ijazah Pak Nyokowi oh itu, itu juga berasumsi saya meyakini benar, nah orang yang meyakini tidak menjadi hukumnya ini cuma cara jadi, Mas, jadi pejabat sekarang ini yang cara kita, kita beratasi ya Benar. sekarang pertanyaannya yang mau ditanyakan dari saksi ini apa? silakan ya. dia berstatement mas saksi itu artinya asumsi ini tidak asumsi penelitian dan kita sudah menggugat ke pengadilan negeri Jakarta Pusat jelas tapi ketika proses digugat dia ditanya berdua ini bagaimana kita mau membuktikan maka saya tunda untuk pembuktian inilah di sini tempatnya, karena ini pidana. Jaksa harus bisa membuktikan, harus bisa bawa yang asli. Ya, ah. Bukan. bukan ya, ini yang ini saya jelaskan, membuktikan perkara ini. Ya, bu, bukan, jaksa. bukan sampai soal pembuktian dulu, ini proses bahwa jaksa sudah yang kemarin itu 6 saksi, sepengetahuan saya, walaupun saya tidak hadir, saya saya mengikuti. Itu semuanya asumsi nggak pernah lihat dan lain sebagainya sekarang tampilin lagi yang kayak begini ini kualitasnya, tidak berkualitas makanya ya kita dipersilihkan ini supaya kami bisa menilai supaya iya, sudah, alhamdulillah kalau Kalau yang kuliah menilai ini tidak berkualitas, ya. alhamdulillah makanya, disinilah Iya oke, okay. jadi saya subway dan yeah. dipersinggat saya, Sage. sudah saksi, saksi, ini saksi, saksi, ini ini saksi ini tidak perlu, saksi ini tidak berkualitas betul kalau memang saudara mengambil saksi ini di dasar tidak berkualitas, jadi dari awal tidak usah bertanya, kalau gitu Udah, kami ya. kan ingin mendalami dulu yang ya, mulia, baru kami dalami ternyata mulia. tidak berkualitas, yang mulia tahu berkualitas itu bertanya kenapa nanti bisa itu boleh kami akan sempurnakan nanti baik ya sudah cukup dari penasaran Bro cukup cukup yang mulia nah sekarang itu